Jelasnya memang awalnya komuji itu dibentuk uh, ya sekitar tahun 2008 lah ya embrio nya 2008 baru terbentuk tahun 2010. Jadi sebenarnya itu tuh sebenarnya respon sosial aja. Jadi pada saat itu tuh di Bandung lagi fenomenanya lagi menjamur anak-anak muda itu, apalagi musisi-musisi itu -musisi lagi senang apa ya senang Uh, mencari informasi keagamaan lah gitu ya. Wah, satu sisi oh begini satu wah lagi semangat-semangatnya. Mungkin juga didorong sama stres mungkin ya karena mungkin uh, makin lama makin dewasa, makin tingkat persaingan makin tinggi. Terus apa ya? Persaingan di perkotaan itu juga makin tinggi, persaingan di antara band juga semakin tinggi ya mungkin itu juga salah satu hal salah satu hal yang mendorong gitu ya, fenomena di perkotaan anak-anak muda di perkotaan khususnya para musisi musisi itu jadi senang mengakses ilmu agama gitu ya saya kan dulu itu backgroundnya juga memang saya bukan musisi asli ya tapi artinya saya tapi dari awal karir perjalanan hidup saya itu memang Uh, selalu di dunia itu saya jadi dari manajer ke manajer, manajer ke manajer gitu, jadi manajer band lah gitulah nah sama teman-teman tuh berpikir gitu kayaknya kita harus buat ini deh, buat wadah, wadah gitu untuk ngumpulin teman-teman musisi untuk belajar uh, keagamaan tapi tapi pada, sum, pada, pada sumber yang memang benar bisa dipertanggungjawabkan artinya memang ada ustadznya, ustadznya juga ter jelas dia sekolah belajar agamanya di mana gitu jadi biar kita tuh validasinya tuh kuat gitu untuk untuk mengambil sebuah jadi sebuah pegangan nah disitulah akhirnya kita memberanikan diri dari satu kajian ke kajian lainnya gitu ya artinya mulainya dari event kan saya juga kan juga lama di event organizer jadi akhirnya buat event kajian buat event kajian buat, ya akhirnya terwujudlah komunitas musisi mengaji gitu ngomongin visi-misinya ketika melihat dari e, pertumbuhan e, Komuji di awal itu juga memang mengalami sebuah perubahan-perubahan gitu ya jadi mengalami perdewasan-perdewasaan dalam proses apa ya proses e, wadahnya itu tadi ya sebenarnya kita sebenarnya pengen mengambil jalan tengah diantara semua gitu makanya kita tidak pernah memposisikan memilih diantara manapun gitu karena kita akan ber, akan uh, menjadi sebuah wadah yang memang uh, apa ya uh, menjadi fasilitator mempertemukan berbagai macam pemikiran dari kehasanah keislaman itu hadir di Komuji sehingga akhirnya orang itu dapat mencari ilmu agama itu benar-benar komprehensif jadi tidak sepotong sepotong ketika mereka ingin bertanya tentang apapun tentang masalah agama, tentang apapun tentang mazhab ini, mazhab ini, semua yang sudah sudah ada di pemuji jadi sehingga mereka bisa cek langsung. E, makanya e, kami sangat membuka diri dengan semua perbedaan cara pandang itu walaupun tadi pada faktanya kita memilih tetap menjalankan musik gitu. Dan kita sangat menghargai yang orang yang yang apa ya yang memang mengatakan musik itu haram di, di sini juga banyak orang teman-teman yang masih punya pandangan musik itu haram ya itu menjadi pilihannya tapi seengganya ketika terjadi komunikasi di antara mereka mereka masih tetap bisa berteman nah enggak jadi friksi yang jadi musuhan gitulah uh, nah kita itu uh, visinya lebih kepada menjaga uh, apa ya uh, Uh, ya menjaga persaudaraan aja artinya uh, manifest kalau ngomongin bahasa bahasa ininya lah bahasa ininya kan manifest dari uh, kita mencoba memanifest ajaran Rasulullah artinya menjadi rahmat untuk semua alam nah, jadi artinya rahmat sini dalam pengertian yang paling kecil yang bisa kita ukur ketika kita menghadapi banyak hal perbedaan-perbedaan dengan cara pandang masing-masing masih masih ada timbul sayang nggak di antara kita semua? Karena tadi kita semua masih dalam koridor Islam gitu ya, dari masih dalam koridor kemanusiaan yang sama, makhluk Tuhan yang sama gitu. Jadi uh, timbul masih ada rasa sayang nggak di antara mereka? Yang kita jaga adalah persaudaraannya itu. gitu Itu sebenarnya visinya Komuji adalah itu, adalah memanifestasi ajarannya Rasulullah menjadi apa rahmatan itu. Sebenarnya ingin, ingin membuat wadah ini tuh seperti pesantren yang orang nggak tahu dia nyantren. Nah, yang dia nggak tahu nyantren dan dia juga tidak di branding sebagai santri. Dia nggak sadar dia belajar. Jadi uh, harapan saya Kom ini menjadi pintu gerbang yang mengantarkan orang mau masuk ke pintu gerbang ke, keagamaan atau Islam eh, dengan rasa bahagia bukan dengan rasa takut. Jadi maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh komuji membiarkan mereka dalam ekspresinya masing-masing. Tapi karena juga tadi disinggung bahwa namanya ada komunitas musisi mengaji, orang yang datang ke sini juga menjadi punya rem dengan tersendirinya. Gitu. Jadi sehingga akhirnya ya sebebas-bebasnya di sini sih tetap juga menjaga norma-norma yang ada di situlah sehingga akhirnya ya apalagi ya kalau kajian gitu kan, kalau lagi minum kafe di sini kalau ada kajiannya kan, di sini yang ngaji kan dimana ngaji aja gitu tapi nggak pernah di kita ayo ngaji atau apa nggak orang dibiarkan mereka bebas memilih uh, ya karena tugas kami sadar bahwa tugas kami itu adalah hanya menemani uh, karena hidayah itu kan tadi datangnya dari Allah gitu ya jadi sehingga tugas kita itu hanya menemani ketika hidayah itu datang dan kita hadir menemani mereka mereka juga pasti akan mau dengan sendirinya tanpa harus kita paksa ayo ayo ayo kayak gitu nggak jadi di sini akan selalu membiarkan orang dalam kondisinya um, uh, apa masing-masing dan kita percaya ketika sebuah kebaikan itu bertemu dengan kebaikan itu akan membawa ribuan kebaikan yang lainnya itu sama dengan hukum energi lah gitu. Jadi ketika kita merilis sebuah energi yang positif, saya yakin lambat laun akan berdampak, akan punya pengaruh kuat kepada lingkungannya. Jadi sehingga kita uh, tidak pernah menyuruh orang untuk berubah, tapi ditunjukkan. ditunjukkan. Perubahan itu kita tunjukkan dengan uh, ya tadi, bahwa di sini ada tempat kajian, di sini ada orang pengajian, di ada yang tahsin gitu kan ada yang ada yang tafid gitu ya. Terus macam-macam gitu. Terus ada yang diskusi tentang keagamaan. kalau sore dikit gitu ya. Kalau sore dikit di sini main musik, di sini diskusi keagamaan. Gitu. Bebas gitu. Orang ngaji dengar lama-lama tuh jadi denger, oh ini nih. Nah, seperti itu yang memang dibuat di kita, memang sebuat dibuat semuanya santai, dibuat orang itu mau mengakses ilmu agama itu dengan cara yang bahagia, gitu. Dengan tanpa menakut-nakuti. Walaupun, eh, ya tadi, eh, realitas di lapangan eh, banyak juga. Cara orang masuk dalam eh, ke pintu keagamaan itu dengan macam-macam cara. Tapi kita memberikan alternatif pilihannya adalah tidak memberikan rasa takut, tapi memberikan rasa... Bahagia gitu, jadi anterin orang itu kepada titik yang paling bahagianya. nih Nanti dia akan tahu rasanya bahagia dan siapa sum pemberi sumber kebahagiaan itu. Ya, saya bilang di sini itu sangat terbuka. Jadi, apapun nih yang memungkinkan untuk bisa uh, bekerja sama dalam kebaikan. Kita pasti open, kita pasti dukung itu gitu. Jadi uh, ya tadi dengan namanya juga ya, sama-sama <laughs> mengajinya, -sama ya uh, kenapa enggak gitu? Kita melakukan sinergi karena memang udah udah zamannya sekarang ela kolaborasi ya. Jadi nggak bisa kita jadi harus jalan sendiri-sendiri gitu. Itu itu udah enggak zaman lagi lah gitu. <laughs> Alhamdulillah nih kemuji dapat wakaf Quran dari wakifnya BWA. Uh, ini ada Pak Said Nedi, Damiri dan Sudirja dan Kar Kartajumeni. Nah ini tuh lihat ada barcode nya, ada barcode nya buat komunitas musisi mengaji. Alhamdulillah, terima kasih sekali BWA, terima kasih sekali para wakif. Ini Al-Quran ini sangat bermanfaat banget dan uh, insya Allah benar-benar akan kita pakai karena di sini banyak teman-teman yang memang sedang belajar ngaji. Jadi uh, kalau di kelas Tahsin, kadang-kadang kita suka kekurangan, Tuh, makanya juga rak-rak buku di situ masih kekurangan untuk uh, Quran dan uh, yang seperti itulah. Uh, terima kasih BWA Terima kasih para wakif